Namo Dada Bhagavado Arahanado Tama Dada Namo Dada Bhagavado Arahanado Tama Dada Namo Dada Bhagavado Arahanado Tama Dada Ani kan jadi tanda-tanda hitam, ani hitam. Kahangkara kahwitandau dukak jadi punah-punah. Kahangkara kah dijodik punah kihanda kah hedi. Tahadi paduka bekak kah aku dan wideng kada. Wideng kara kada seda, dan nanang kiah Ani ga zadi tanda-tanda, wita ane kita keha gara, gawit do ka zadi puna-puna ka gara, ga di puna kehan na ka hadi taba di paduka be ka witing kada witing karaka dan seda dana nang kia aneka sati tanda tanda puna do di puna Ima do ubada ida obek jadi, yadi da waiza beza beza ya na pada pada beza ya ឧបಾದಾನ පිසය බොভব පිසය ▓▓ ada daging kau pasana, tidak hidup jaman. Ini imadame ada di iranahodi, imadani roda iraniroza di, jadi da wiza nirada tengkarani rodo, tengkarani roda winya nani rodo, winya nani roda nama roba nirodo nama rupa nirada dala yana nirada dala nirada niroda niroda. pada nirada pada nirada wedana nirada wedana nirada dana nirada dana nirada ubhada na nirada ubhada na nirada bua nirada Bua nirada jadi nirada Sadi diro dazra merenang, zauka pri diwa duka domna tu payata diro zadi iwa mi dada kiwa da duke kanada diro do hodi. Yuda hawi padu pun di damma ada bino zaya do piwemanda, ada daki engkau wapeyani daba yado kaya mbesi hana awedi. Idi imada meyintadi ida hodi. Ima da, da ida oberjadi. Ima da may ada di ida na hadi. Ima da nirada ida nirozadi. Yadi ida oya bisa ya denkara denkara bisa ya winya na. Winya na bisa ya nama rupa nama rupa bisa ya dalayrena. Dalayrena bisa ya pada pada bisa Woi dana be seya dana dana Oinnya na niroda nama rupa nirodo nama rupa niroda dalayrana nirodo dalayrana niroda pada nirodo pada niroda wira na nirodo wira na niroda dana nirodo dana niroda uba dana niroda bua nirodo bua niroda zadi nirodo Santi nirada dhammara nato gapi deva dukkham nato paya danao santi. Iwa me dada kewada dukkha di. Yada hawi pada boni dama ada pinor zaya dobya mana ta. Widu beyan de de di mara tena duryawa oba deya mana legam. Widu besyo arama na Nanti ibadi besio anandara besio, inya kama nam biyada besyo way biyada besyo adi besyo nadi besyo wigada besyo abigada besyo hodi siendo porya muladhaja nanda di odana eva mivasya hodu siya siya mengli abrazi da balingre di deputu vibhageli dapa da babudana aga pada pamodadi Tu dan tu mengalami tu badan tu tu adalah Bhagavato sabbha mangala rakkhatu sabbha devata. Sabbha buddhānubhāvena tarā dukkhi bhontuti. Bhagavato uh Wauh Oh ya dandu ba doya gani wada di bedanah ya miswan yoza dara di Wamada diddo dugan tuh bedi dodoza Iwa Madi Gunu Beta Mreta Dhamana Mahi Karniyama Dha Gudle Naya Dha Dhamta Bita Misa Degho Uzu Sadhu Uzu Sadhu Vaiso Sadhu Mudu Nadhimani Degho dego Sadhu Paro Sa So Sadhu Luka Di Tandai di riau, zani bakoza, baka, baku ne toa, na nukei do, na zako ta mazre geisi, ena huenyu, preu bao wediyo, duki wa kemino da, bondo yegesi bana buda ti dada wa tawa rawa, na wa te da, higawa manda mezi marata kandung khatula. Idawa iwa adi dawa durewa tadi awi dure, udawa tamweliwa tawa tada boduduki dada, nabro brani kobe tana di minye daga dasi na gezi, ya roda na dinya dinya minya dada doga madaya daniya Yomi daba bude du mana daba wae abrimana, daba mana daba wae abrimana, oda ado zadiriensa daba da au hiramada da zara ni dei yawa dada Kehidupan bagaimana Kami Sabi sabi Sabai diyo zabe purisa, sabai ria, sabai nariya, sabai dewa, sabai menoza, sabai wuni padika. Awira hondo amiameja hondo, ani nga hondo zuki adana beri Tunggamuk candung ya, lada dah sampai tidur. Mawi ge candung gak masakam. Burani maya di saya, maya di saya. Di saya, di saya. Di maya, maya, Odraya nusaya jakinaya nusaya hidhmaya nusaya ubri maya nusaya, savi savi savi Sabe riyah sabe nariyah, sabe dewa sabe menodha, sabe unibadika, awira hondo abiyab jahondo, aniga hondo sugi adana briharando, duga muga jodo yada lada sampadiyo. Mawi kejado gamasa gam, Odaya wa buka jadoya wa awiji do, semadan jagawane suyasa da betawi jara, Aya menjani we raja ni do ga jado kadwa, Odaya wa buka jadoya wa awiji do. Semadar jagawaliso yesaja udhake jara abya bejani we ra jani ya do ga jadi padwa udhayawa boja anja doya wa awi gilo semadar jagawaliso yesaja jara. Ami ameja niwe raja niyoga jadu pajam. Manda misayado. Okay. Please allow us to start today's session and pay respect to Sayado three times. Oke Sahabat Dharma, mari kita memberi penghormatan ke Sayado kowida dengan bersikap anjali dan membungkukkan badan sebanyak tiga kali. First bow. Second bow, third bow. Selamat malam sahabat damai berbahagia, Suki Honto namo buddhaya. Semoga sahabat damai selalu sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nama saya Erik yang akan memandu kegiatan damatok Talk ini. Sungguh berbahagia kita semua mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk mendengarkan damatok Talk yang dibawakan oleh Seyedaw Kowida dengan topik The Enlightenment Factor of Equanimity atau Faktor Pencerahan Keseimbangan Batin. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana, mari kita semua bersikap anjali dan membacakan permohonan lima sila bersama-sama. Good evening, Wanda Mi Before we start the dharma talk, we would like to request for five precepts. Okay. Ahang bhande, tisarane nasaha, panca silang, dhamang yajami, anugahang kadwa, silang detha, me bhande, dutiyampi ahang bande tisarane nasaha panca silang damang yachami anugahang katwa silang deta me pande tatiyampi ahang pande tisarane saha panca silang damang yachami anugahang katwa silang deta me pande Ya maha jami jamo jita, Ama pande Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Budham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Bodham Saratnam Gacchami. Dhammam Saratnam Gacchami. Sangham Saratnam Gacchami. Duti yang di bodang saranang Dhammaṃ duti yang di taman saranang gacami, duti yang di sangkang saranang gacami, duti yang di bodang saranang gacami, duti yang di duti yang Tadi bodam saranang gachami, tadiyambi Tadi saranang gachami, tadiyambi gacami. Tadi gachami, sangham bodam saranang gachami, tadiyambi damang saranang gachami, tadiyambi sangkang saranang gachami, gacami. sangkang saranang gachami, tadiyambi sangkang saranang gachami, tadiyambi sangkang Ama bhante mana dipada Padang, sikap patang sama diami. Adin natana, patang sama diami. chachara, sikap patang sama Musa veramani wera mani sikapa sama diami, sura meraya, maca pamadatana, silang. Asawa kaya wahang hodu Itami punya nipanasapa cayo hodu Mama punya pagang sapa sata nang paje te me samang punya pagang lapantu. Kisaran nenasha panca nica kro dharma sila satu kanga dhamma dhamma lama jina sambari cha amapantin satu satu satu. Sahabat dharma, mari kita bersikap hormat dan penuh perhatian saat mendengarkan dhamma desana yang akan disampaikan oleh saya Daukowida serta diterjemahkan oleh Sismila. Saddo, we would like to invite Saddo to kindly start the Dhamma talk now. Pandumi, Saddo. Before we start giving Dhamma talk, we will pay homage to the Buddha by reciting Namu Dasa three times. Namu Dasa, Bagavado, Arahado, Sammasambuddhasa. -hmm. Namo Bhagavato Arahato Namo Bhagavato Arahato So today we have to start talking about the ultimate factor of equanimity hari ini saya akan memulai untuk menjelaskan tentang faktor keseimbangan dari faktor pencerahan dari keseimbangan batin. In Bali, we call it UPK. Recording people, in progress. Many people misunderstand UPK as a feeling. Nah. Bahasa Pali dari keseimbangan batin itu adalah UPK. Banyak orang salah mengerti, mengertikan UPK itu adalah perasaan. So in Abidhamma, when we are studying the first chapter, we can to find UPK, Somadasa, something like that. UBK means equanimity, Somadasa means pleasant feeling or happiness. Dalam Abidhamma, bab pertama kita menemukan ada kata seperti upk somanasa jadi upk itu adalah keseimbangan batin somanasa itu adalah perasaan bahagia ataupun kebahagiaan so anyway now when we are going to talk about upk it must not be the feeling it is only enlightenment factor we have to understand this one separately or differently jadi Ketika kita membicarakan tentang UPK, maka ini bukan berhubungan dengan perasaan, tetapi ini adalah pembahasan tentang faktor pencerahan. Jadi ini harus dimengerti perbedaannya. So if we say feeling, feeling, this means it is free from happiness and unhappiness. Kalau kita berbicara tentang perasaan, maka keseimbangan batin atau sifat netral itu adalah terbebas dari rasa bahagia atau eh, kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan. So we also have ubekha meditation. Ubekha meditation that means our mind is free from love and hate. Nah, kalau kita berbicara tentang meditasi UPK, maka itu berarti batin kita itu terbebas dari rasa cinta dan benci. So now, we also have many other types of equanimity, UPK. It will be too long. So I have to introduce the enlightenment factor of equanimity now. Sekarang, jika kita membahas, maka akan banyak jenis dari UPK. Kalau dibahas akan terlalu panjang, jadi saya hanya akan mengenalkan, menjelaskan tentang faktor pencerahan dari keseimbangan batin. In our daily life, most of the time, we have equanimous minds to other objects. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan kita mempunyai batin yang netral terhadap objek-objek. Jadi di sini Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan berbagai atau banyak sekali objek-objek di dalam kehidupan kita. Nah, Kebanyakan objek itu adalah objek yang netral, yaitu bukanlah objek-objek yang diinginkan ataupun objek-objek yang tidak diinginkan. So, having natural objects, we also have mind toward the objects. Karena kita bertemu dengan objek-objek yang netral, maka kita juga mempunyai batin yang netral terhadap objek-objek tersebut. So When we have equanimity, when we have natural minds, what the Maka dengan mempunyai keseimbangan batin, maka kita mempunyai batin yang netral, di mana kita ketika bertemu dengan objek yang menyenangkan, yang diinginkan ataupun tidak diinginkan, batin kita itu akan tetap akan menjadi netral, seimbang. So now we have to introduce the development, the enlightenment factors of equanimity. Sekarang. Kita akan mengenalkan, saya doakan menjelaskan ya tentang bagaimana mengembangkan faktor pencerahan dari keseimbangan batin. There are five lead to the of the enlightenment factors of equanimity. Ada lima hal yang membimbing ataupun um, ya mendukung untuk munculnya ataupun kebangkitnya faktor pencerahan dari keseimbangan batin. So one, sata majatata, being economically towards living things. Yang pertama adalah sata majatata, yaitu keseimbangan batin terhadap makhluk-makhluk. So which means, most of the time, we will be in our community. So, if somebody is not very close to us, we may have feeling to them. Kebanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam komunitas kita, jika ada makhluk atau orang-orang temen ya yang tidak terlalu dekat, maka kita mempunyai batin yang netral terhadap mereka. very clear example is kama ownership knowledge, Nah. Contoh yang paling jelas adalah kepemilikan, pengetahuan tentang kepemilikan dari Kama dalam ajaran Sang Buddha. You may have known this one in our, your daily life. For example, when we are doing good, we can have good results. When we are doing bad, we can catch bad results. This is the call Kama Unashim Knowledge. Nah, anda tahu dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh, ketika anda melakukan hal yang baik, anda akan mendapatkan akibat atau hasil yang baik. Sebaliknya, jika anda melakukan hal yang buruk, anda akan mendapatkan akibat atau hasil yang buruk. Nah, ini disebut sebagai pengetahuan tentang kepemil kepemilikan dari karma. So we are very close to our friends or family. We should try to understand or to have some knowledge in order that we may not have very strong to them. Nah ini artinya ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan teman kita atau keluarga kita maka kita mencoba untuk menge mengetahui ya memiliki. Pengetahuan tentang kepemilikan dari kama, sehingga kita tidak terlalu melekat kepada mereka. So, go now the first the first steps we have economy towards living being is having kama ownership knowledge. Nah, jadi. Bagaimana tadi katakan ini adalah faktor pertama untuk munculnya faktor pancaran kesimbangan batin, yaitu memiliki keseimbangan batin atau sikap netral terhadap makhluk-makhluk. Yang pertama adalah dengan mengetahui pengetahuan tentang kepemilikan dari karma. So, we have to understand he has his own karma as a creator. I have my own karma as a, my creator. We have to understand like that. It means we may not have attachment to them too much. Nah, jadi kita harus mengerti mencoba untuk mengerti bahwasannya oh dia gitu ya orang yang tadi kita dekat gitu ya memiliki kamarnya sendiri sebagai penciptanya. Sedangkan saya juga memiliki kamal saya sendiri sebagai pencipta saya sehingga kita tidak menjadi melekat terhadap mereka. And when we can know the ultimate truth such as there's no man, no woman, no living beings, just nama rupa and so false. Nah, ketika kita bisa mengetahui pengetahuan hakiki, kebenaran hakiki, bahwasannya tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada makhluk-makhluk, hanya ada nama dan rupa. So, if we don't have the perceptions of living beings, then we're have attachment to them. Maka, jika kita tidak mempunyai persepsi tentang makhluk hidup artinya kita melihatnya hanya sebagai kebenaran hakiki maka kita tidak mempunyai kemelekatan terhadap mereka so that means if we have the perceptions of living beings we're have equanimity artinya jika kita tidak jika kita uh, mempunyai persepsi ya jika kita mempunyai persepsi tentang makhluk hidup maka kita tidak akan bisa mempunyai keseimbangan batin so now When we can the as a, nama rupa, no man, no woman, no and so forth. Now, we have more Maka dengan demikian, ketika kita mengerti kebenaran hakiki sebagai nama dan rupa bahwa sana tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada makhluk hidup, maka kita bisa mempunyai lebih banyak keseimbangan batin, keseimbangan batin yang lebih. So in this, in, this stage, in reality we have to practice rupa meditations or nama meditation adult. Jadi dalam tata, tahapan ini maka kita harus berpraktek ya mempraktekkan meditasi rupa ataupun meditasi nama minimum sampai di situ ya. We have we many different classifications of ultimate reality for example we may have five game methods 12 base methods 18 elements methods whatever method we are using we have to understand as atomic or reality no man no woman no living beings ada berbagai jenis klasifikasi dari kebenaran-kebenaran hakiki. Misalnya ketika kita mengamati kebenaran hakiki itu kita berdasarkan lima agregat atau lima kanda atau berdasarkan 12 nandasan atau berdasarkan 18 datu atau elemennya, maka elemen, metode apapun yang kita gunakan, kita akan memiliki pengertian, pemahaman kebenaran hakiki. Bahwasannya tidak ada pria, tidak ada wanita, dan tidak ada mereka hidup. So, another one is that when we have ekonimus minds to our living beings, which means we don't have love and hate towards any living beings. Nah, jika kita mempunyai keseimbangan batin, ya, batin yang netral, batin yang seimbang terhadap makhluk hidup, dimana itu artinya kita tidak mempunyai rasa cinta ataupun rasa benci terhadap makhluk hidup. So we have very limited close friends. There are many many many people who are very far from us. Sehingga kita memiliki teman-teman dekat yang sangat sedikit karena kita nggak melekat lagi tadi ya. Di mana banyak sekali orang-orang lain di luar sana yang jauh dari kita. So we see and different people, mostly we have in different minds to a little, to a them. Nah, jadi ketika kita melihat berbagai manusia, berbagai orang, kita juga memiliki batin yang berbeda terhadap mereka. So, when we see our close friend, we may have like a love. If we see our enemies, we may have a hate. But yeah, in this case, our mind must be free from love and hate. It should be economic or economy towards all the living beings. Kalau kita melihat teman-teman yang dekat, maka kita bisa muncul rasa sayang, rasa cinta. Tetapi ketika sebaliknya kita bertemu dengan musuh bisa muncul rasa benci. Dalam kasus seperti ini, kita sebaiknya terbebas dari rasa cinta dan benci. Sehingga kita uh, memiliki batin yang netral terhadap semua makhluk hidup. Well, the next one is sankara matacakca number two. And the towards no or information or formation, sorry. Yang kedua, ini adalah faktor tadi kan lima hal ya yang membimbing atau membawa pada kemunculan faktor pencerahan keseimbangan batin. Yang kedua adalah sangkara majatata. Nah, ini adalah keseimbangan batin terhadap benda-benda mati ataupun formasi-formasi. So, mostly people, when we talk about Sankara, people understand as Nama Rupas or something like that, sometimes we also understand as a formations, but here Sankara means non-repentance according to this development. Nah, kalau kita membicarakan tentang sangkara biasanya itu merujuk kepada misalnya nama rupa dan sebagainya. Terkadang kita juga mengartikannya sebagai formasi-formasi. Tetapi sangkara di sini merujuk kepada benda-benda mati berhubungan dengan pengembangan dari faktor pencerahan kesimpangan batin ini. So all the natural things can be as a sangkara. According in this context. Maka semua benda-benda yang netral itu bisa disebut sebagai sangkara merujuk kepada konteks ini. So we have many We have to recall it, the nature of all these dance. maka ketika ada, kita tahu ada banyak sekali benda-benda mati ya seperti misalnya rumah, mobil, kemudian perabot. Nah, ketika kita merenungkan kita melakukan perenungan maka perenungan terhadap Sifat ketidakkekalan dari semua benda-benda ataupun benda mati ya. So they are decaying naturally out of our control jadi mereka itu lapuk atau membusuk secara alami di luar kendali kita So like have but have things, or decay or Nah dengan kita mengetahui, ya, jika kita mengetahui sifat dari tadi, pelapukan ini, sifat pembusukan ini, maka kita akan memiliki sedikit kelekatan terhadap mereka. Jadi, ketika kita merenungkan sifat dari alami dari pelapukan ini. Bahwasannya kita ini semua, semua benda-bendanya di luar kontrol kita, maka kita memiliki kemelekatan yang lebih sedikit terhadap benda-benda uh, semua hal dan memiliki lebih banyak meningkatkan keseimbangan batin kita. okay now we also have another perceptions, another angle of equivalency towards non-defense. We also have to understand them as borrowed things Kemudian kita juga harus melihat dari sisi lain tentang faktor keseimbangan batin ini, tentang sifat uh, netral kita terhadap benda-benda mati sebagai benda-benda yang hanya dipinjamkan kepada kita. For example, money in your bank accounts, are also visitors, you know? they come to see you for a short time, after they will leave you. Sebagai contoh, misalnya uang berada, yang berada di dalam account kita kemudian juga uh, seru si is it the visitor yeah, yes. visitor, sure, visitor sure. kemudian tamu ya tamu kita itu mereka hanya datang sebentar dan akan pergi not only that there are many other things for somebody other clothes you are wearing they also just visitor they were spying naturally other that you have to throw away it or they will leave when it was taken by the thief nah contoh yang uh, banyak hal yang lainnya sebagai contoh contohnya pakaian yang kita pakai itu seperti tamu juga atau uh, pakaian kita gitu kenapa nanti kalau dia udah rusak uh, kita akan secara alami dia akan rusak kan nanti kita jadi uh, kita nggak mau lagi kita buang ataupun dicuri oleh pencuri so if we understand all our properties as a borrowed stance or just the temporary use Or maybe we go understand as visitors. Now we may have less attachment to them. Then we may have more equanimity, equanimity towards all the properties. dan jika kita mengerti bahwasannya semua harta kepemilikan kita sebagai hanya benda-benda yang dipinjamkan kepada kita, hanya bisa kita gunakan secara sementara, secara temporary, maka mereka itu sama seperti tamu. Mereka datang sebentar dan pergi gitu ya. Jika kita punya pemahaman seperti ini, kita akan memiliki lebih sedikit kemelekatan dan lebih memiliki keseimbangan batin terhadap sikap netral ya kepada semua properti kita. So, how many, how much rubbish do you have to throw away every day before they become rubbish? Some of them are valuable. The one you like, right? Yes. Nah, pertanyaannya berapa banyak sampah yang anda buang tiap hari? Yang kita buang tiap hari sebelum kita buang sebenarnya itu mungkin adalah hal-hal yang berharga bagi kita, tetapi kemudian harus kita buang antinya. Okay, for example, people like meats. Okay, which is like a chicken, fried chicken, for example. Before eating, it is really valuable. After eating, you may there will be some bone, right, in your plate or in your, in the package. All the remaining things or leftover foods will become rubbish. So within a few moments, they can change into rubbish. Sebagai contoh seperti daging ya misalnya daging ayam goreng ya ayam goreng tadi saya bilang sebelum kita makan itu wah, sangat berharga enak gitu setelah kita makan sisa tulang-tulangnya di atas piring kita atau di tempat packagingnya ya di tempat kotaknya gitu nah sisa-sisa makanan itu akan menjadi sampah padahal sebelumnya itu adalah sangat berharga jadi dalam waktu yang singkat dari sesuatu yang berharga berubah menjadi sampah. So this the first two do be developed by ourselves. So the first one we have already said we must have economy towards living the second one economy towards non living we have to try ourselves to have this kind of quality. Nah, untuk uh, tadi faktor yang Pertama ini, kebenaran yang pertama ini bahwasannya kita harus mengembangkan dengan diri kita sendiri tadi ya. Tadi kan hal-hal yang membawa pada faktor pencerahan kesimbangan batin. Jadi dikatakan yang pertama tadi adalah kita memiliki kesimbangan batin terhadap makhluk-makhluk hidup. Dan yang kedua, kita memiliki kesimbangan batin atau sikap netral terhadap benda mati. Nah, kita harus mencoba mengembangkan kualitas ini dengan usaha diri kita sendiri. so The third one is satta sankhara keliyana bugala bariwajana cha buri lawa parisanes right hmm. the abiding of persons who have too much attachment to living beings and non living things. Faktor ketiga yang membawa pada faktor penceraan keseimbangan batin adalah seperti pali yang dilakukan saya doh jadi karena panjang saya nggak usah ulang ya nanti dengar ulang di YouTube. Artinya adalah menghindari orang-orang yang memiliki kemelekatan yang terlalu banyak terhadap makhluk hidup maupun benda-benda mati. So, it come from our Dharma friends. So here mention we have to avoid the person who have too much attachment to living things or non-living things. Nah, ini bisa saja dari teman-teman yang mana teman-teman dhamma sahabat dhamma kita gitu ya tetapi kita juga harus menghindari mereka walaupun itu teman sedama kita menghindari mereka yang memiliki kemelekatan terlalu banyak kepada makhluk-makhluk hidup maupun benda-benda mati I think you may have children right when you have children if you have children's absence you may say where are they you may ask frequently right too much love so if we Have too much attachment to like that. We're gonna have Nah, contohnya anak-anak anda ya yang punya anak, ketika anda tidak menemukan mereka, mereka nggak ada gitu. Anda akan terus bertanya, sering terus di mana ya anak saya? Di mana anak saya? Ini kenapa? Ini karena kemelekatan yang terlalu banyak. Jadi kalau anda memiliki kemelekatan yang terlalu banyak, maka anda tidak bisa mengembangkan keseimbangan batin. So similarly we you, you may have many different properties there are some or your favorite properties If somebody touch you can stand with it. you will argue or you may quarrel right this kind of dance is really really terrible. So if you have this kind of mind so we cannot have equanimity Sama halnya ada banyak kepemilikan Anda gitu ya harta-harta kepemilikan Anda terus Anda ada yang favorit yang paling Anda sukai kemudian ketika orang lain menyentuhnya menyentuh barang yang Anda sukai Anda nggak tahan gitu nggak mau orang sentuh nah Anda bahkan bisa beradu mulut gitu ya ataupun bertengkar hanya karena hal itu ini tentunya sangat buruk jika Anda punya batin yang seperti ini maka Anda juga tidak bisa mengembangkan faktor keseimbangan dari uh, keseimbangan batin pencerahan keseimbangan batin so Then there are also. They may have too much attachment to their disciples, their devotees. Now, if we have too much attachment to our disciples our devotees, we're have we the of Begitu juga halnya dengan para biku. Jadi uh, ada biku ya yang sangat yang melekat dengan murid-muridnya ataupun dengan umatnya jika dia terlalu melekat seorang biku terlalu melekat dengan umatnya ataupun dengan murid-muridnya maka dia tidak bisa mempunyai keseimbangan batin dan dia akan sulit untuk mengembangkan faktor pencerahan keseimbangan batin ini dan in the text it's also mentioned. there's a sambiku have two my attachment to their disciples Then when somebody asks do something, they will say, "Don't ask my disciple do something, anything." They will their disciple from working. Right? we this kind of teacher, not Be Nah, di dalam teks itu juga ada disebutkan beberapa biku yang sangat melekat kepada murid-muridnya sehingga dia tidak mengizinkan murid-muridnya itu melakukan bekerja gitu ya. Jadi dia akan berkata, "Oh, jangan suruh, jangan minta murid saya mengerjakan ini dan itu," gitu ya. Dia akan si guru ini akan melindungi muridnya secara berlebihan dari pekerjaan-pekerjaan. Nah, untuk biku seperti ini Anda sebaiknya tidak berasosiasi atau tidak berhubungan dengannya, hati-hati. So I have already said we should understand as Borrowed things or just temporary use. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwasanya kita harus berusaha mengerti hal-hal apapun itu itu adalah terutama benda-benda ya itu adalah juga makhluk hidup adalah sesuatu yang hanya seperti dipinjamkan kepada kita di kita gunakan secara sementara. So I have already said we have to understand as a visitor, right? All the living things or non-living things are just visitor. They'd visit for short time, that, they will leave. Seperti juga yang tadi saya sudah jelaskan, saya sudah katakan bahwasanya kita juga harus mengerti bahwasanya semua makhluk hidup maupun benda mati itu seperti tamu, mereka hanya akan datang untuk waktu yang singkat, kemudian mereka akan pergi. Okay, the next one, four, Saka Sangkara matta sewanata long body association with people who are natural or impartial to and non nah kemudian sekarang kita lanjutkan kepada faktor atau hal keempat yang mendukung pada faktor pencerahan keseimbangan batin yaitu seperti Pali yang dilaporkan sehat oh, saya sudah bilang panjang ya tadi saya kita dengar saja dia cepat gitu ya artinya adalah kita berasosiasi bersekutu tanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat netral jadi dia tidak memihak perhubungan dengan makhluk-makhluk hidup maupun benda-benda mati Oke okay, in this case We have some example story mentioned in the text. Berhubungan mm dengan hal ini ada beberapa contoh kisah yang dijelaskan di dalam teks-teks So, at the time of the Buddha, we have one special bhikkhu who trained special trainings, who practiced special training. His name was venerable Nanaka. Venerable, uh, what's Nalaka. venerable Nalaka Nalaka Venerable Nalaka in the script, scripture nation okay. the second story in the script. oh okay see sila oh yeah Nalaka Nah di zaman Sang Buddha ada bikhu yang special yang mempraktikkan latihan yang special the, yang bikhu itu bernama Yang Mulia Nalaka So he is A nephew of Hamit Asita, we also know as Kala Dewi the Hamit who who saw the bodhisatta. Nah, dia adalah keponakan laki-laki dari seorang petapa, yaitu petapa Asita atau Kala Dewi yang melihat bodhisatta, artinya ketika sang buddha baru lahir, ya. You may remember when bodhisatta was born. Many divine, many divine beings are happy. Kala Devila was in the tower in He was spending there in daytime. When seeing many devas happy, he asked, "Why you are so happy?" They said, "Now, Bodhisattva was born." Then he wished to see the Bodhisatta and he came to see Bodhisatta. Right? Mm -hmm. You have known that story. I, I, I don't know, see, I know that uh, he came from Oke okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> jadi saya mengatakan mungkin Anda ingat dengan cita ini bahwasannya ketika bodhisattva baru lahir itu banyak makhluk-makhluk surgawi itu bahagia dan pada waktu itu si Kaladewila ini berada di surga Tawatimsa. Nah, pada waktu itu di surga Tawatimsa itu lagi siang hari, dan dia melihat banyak sekali para dewa tuh bahagia. Terus dia tanya, kenapa kalian bahagia ya? Nah, mereka menjawab, oh, bodhisatta baru terlahir di bumi. Jadi, beliau melihat bodhisatta. Jadi, saya tanya, sudah tahu kan cerita ini? Saya bilang, saya nggak tahu, saya ada bosannya si Kaladewila itu asita datang dari Tawatimsa. Oke, okay, so. He visited the palace, then King Saurana also bound down to him. He let his, his newly born baby, Bodhisattva, to bound down the ascetic. But you may have known the story. Bodhisattva's foot turned into his head. This is called this is Gala de Vila. Mm. Nah. Okay. Si, yes, yes sikala dewi La ini dia kan dari surga tawatin satu turun nih, turun menuju ke istana. Nah, ketika Raja Sudodana melihatnya dengan tampilan petapa gitu ya, jadi memberikan penghormatan kepadanya. Nah, kemudian Raja Sudodana juga mengarahkan membuat si bayi yang baru lahir Bodhisatta itu itu juga memberikan penghormatan kepada petapa. Tetapi pada waktu itu Bodhisatta itu langsung berputar sendiri tubuhnya ya, menggerakkan kakinya ke kepala dari kala devila. Jadi saya sudah bilang andanya kita semua tentu tahu ya cerita ini. So <coughs> then the kala devila we also call a, a sita right. So he check Bodhisattva's body mark and when seeing all the body body marks he realized that body that baby web be become a Buddha akan okay. Terus okay. jadi si petapa Kaladewila ataupun Asita ini mengecek ya melihat tubuh tanda-tanda besar dari tubuh bayi bodhisatta dan melihat ada 32 tanda besar di tubuhnya dan menyadari bahwasannya bayi ini akan menjadi seorang Buddha. Dan dia juga cek his lifespans. He would he he cannot see the Buddha. That's why un knowing. The baby will become buddha he was so happy that he laughed then on knowing that he cannot see the buddha he will pass away before buddha appearance then he cried zero that kala devila is came from what inside it now here's the, the human aesthetic or oh, before become the Nah, tadi saya salah ya. Si petapa Asita itu manusia saat itu adalah petapa karena dia sakti. Dia itu berdiam pada siang hari di surga Tawatimsa. Jadi tadi saya salah terjemahkan ya. Jadi dengan kesaktiannya siang hari dia berdiam di sana. Jadi karena dia mendengar kabar itu dia turun tadi ya melihat. Uh, calon bod, si bodhisatta. Nah, setelah melihat ada si bayi, kemudian dia mengecek rentang hidupnya sendiri, dan dia menyadari bahwasannya dia tidak akan bisa melihat sang buddha. Maka ketika dia mengetahui bahwasannya si bayi ini akan menjadi buddha, dia begitu bahagia sehingga dia tertawa. Kemudian dia menangis. Kenapa? Karena dia juga mengetahui dia tidak akan rentang hidupnya itu tidak cukup untuk dia bisa melihat si bayi ini menjadi buddha. Since he has attain attainments, he will be reborn in the immaterial realms. That is why he cannot see the Buddha. He crying, right? Mm -hmm. But he realized that his nephew Nalaka, can see the Buddha. Jadi karena petapa Asita ini memiliki delapan pencapaian jana, maka dia ketika dia meninggal dia tahu dia akan terlahir di alam brahma yang tanpa materi sehingga dia menyadari dia tidak bisa melihat sang buddha tetapi dia juga mengingat dia menyadari dia memiliki ponakan laki-laki si uh, nalaka tadi so then he approaches nephew and info all the things that that's him just pronounce the words to renounce the words maka dia menemui ponakan laki-lakinya menjelaskan semuanya dan memintanya untuk meninggalkan keduniawian. Nalaga actually he was born in rich family when his uncle talked to him to leave the world. He didn't complain anything. He didn't ask he didn't, he didn't put any counter question to his uncle. Okay. Nah, si Nalaga dia sebenarnya terlahir di keluarga yang sangat kaya raya, gitu ya. Nah, tetapi ketika sang paman memintanya untuk meninggalkan keduniawian, dia tidak komplain sama sekali dan tidak berargumen, gitu ya, tidak mempertanyakan sama sekali, langsung menyetujui. So, he just understands my uncle will not mislead me. Without without thinking about his properties or his wealth, he just renounce at once. Nah, dia hanya mengerti bahwasannya pamannya ini tidak akan membimbingnya dengan salah, pasti mengarahkan dengan benar. Maka tanpa memperdulikan hartanya, dia segera meninggalkan ke dunia ke duniawan seketika itu juga. So here we have to know one more thing. Economy to a non-levantines, right? He may have family, he may have properties, but he didn't think about it. He just leave everything behind nah di sini kita bisa melihat keseimbangan batin dari Sinalaka ini baik terhadap makhluk hidup maupun bendanya. Kenapa? Dia juga punya keluarga, dia juga punya banyak harta kepemilikan, tetapi dia langsung melepaskannya saat itu juga. This is beginning of his life. Then after ordination, he just live in Himalaya. After that, when the Buddha appear, he just Nah, ini adalah awal kisah bagaimana dia berditabis, uh, gitu ya. Nah, setelah beliau ditabis, beliau langsung pergi dan tinggal di Himalaya sampai kemunculan Sang Buddha. Barulah dia pergi menemui Sang Buddha. So, you may have known the Buddha story. The Buddha explains the demercakap Buddha Nasutra five aspects. Also have that that what also explained 5 days later the what also explained anatta kamasutta to the five ascetics right so yeah. okay, okay you can start As you can okay, <laughs> jadi anda mungkin tahu kisah sang buddha bahwasanya sang buddha membabarkan dhamma cakka pawatana sutta kepada lima petapa, kemudian lima hari berikutnya sang buddha juga membabarkan anatta lakana kepada lima petapa. So, seven days after Dhammacakkappavattana Sutta, he approached the Buddha and also asked questions about moniya bari bera, the moniya practice. Nah, beberapa hari setelah pembabaran dari Dhammacakkappavattana Sutta kepada lima petapa. Jadi, petapa nalaka ini tadi ya, si ponakan mendekati sang Buddha dan bertanya pertanyaan tentang Moniapati pada, yaitu latihan monia praktek Munia. So, the, the Suda Suda. oh. Jadi, sudah, this juga sudah, itu sudah, itu sudah, pada sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu sudah, itu Nalaka itu <coughs> Okay, now we have to introduce about economy. Okay, so in the in the case of Nalaka Budi he will not go into one village two times. He will go to one house only one time for unsold, no more second time. Mm. Nah, berhubungan dengan kita sedang membahas ya untuk mengerti tentang keseimbangan batin ini, si petapa nalaka ini mempraktekkan dia hanya pergi ke desa untuk pindah patah itu sehari satu kali dan hanya pergi ke satu rumah untuk uh, berpindah patah satu kali saja satu hari. Not only that, he may spend under the food of he may enter into And he may enter under a tree only one time for whole life. He may not enter to the same tree second times, right? He may not enter second times. Mm. This is the way he practice. Kemudian, bukan hanya tadi hanya ke satu rumah. Also oh, si the house also. If he went there one time, he will go to another house. Never. Sure, sure. Oh, benar only one time your whole life, right? Oh, to the one house. So the next time will not be to the same house. Jangan, yeah, enter the house. Oh, oke okay. saya Nah, tadi yang ke rumah pindapata itu, jika dalam seumur hidupnya dia hanya mengunjungi satu rumah itu hanya sekali. Jadi next itu dia nggak akan ke rumah yang sama. Jadi tidak itu saja, begitu halnya dengan pohon tempat dia duduk gitu ya. Beliau hanya akan duduk di satu pohon itu sekali dalam seumur hidupnya. Jadi nanti di Kesempatan berikutnya, beliau akan duduk di pohon yang lain, dia tidak akan duduk di pohon yang sama dua kali dalam sumur hidupnya, itulah praktek yang dia lakukan. So, you can imagine, right? Poison, he may go to the cemetery for the span one night. After endowing one time, he may not enter second time. This is the way he lives. Anda bisa membayangkan ya, misalnya beliau pergi ke pekuburan. Nah, kalau dia bermalam di sana satu kali, maka dia tidak akan pergi ke pekuburan yang sama lagi kedua kalinya. Ini adalah cara beliau hidup. So that means every day he just see new people, new trees, right? New houses. He may not have any attachment to any Levantines or non-Levantines. Nah, ini artinya setiap hari dia akan menemui orang-orang yang berbeda, pohon yang berbeda, rumah yang berbeda, sehingga dia tidak akan memiliki kemelekatan baik kepada makhluk hidup maupun benda mati. So this is the way he practices. So you can imagine economy to what non things like that. Nah, jadi. Ini adalah cara bagaimana ia berlatih sehingga anda bisa membayangkan bagaimana dia tidak melekat terhadap makhluk hidup maupun benda mati. So. So now when we talk about association with people who are natural in to living beings or non-living things. Means we have to associate with this kind of big groups or those who don't have too much attachment to. The families or the houses or, devotees or properties jadi ketika kita membicarakan tadi faktor keempat yang mendukung pada faktor pencaran keseimbangan batin yaitu berasosiasi atau bergaul dengan orang-orang yang netral berhubungan dengan tadi ya makhluk hidup dan benda mati maka ini artinya kita harus bergaul berasosiasi dengan biku-biku yang seperti ini. Jadi bukan yang sebaliknya. Jadi orang-orang yang melekat tadi dikatakan adalah bisa melekat dengan keluarganya, kemudian rumahnya, kemudian harta kepemilikannya. Nah, itu kita harus menjauh ya. Oke. Okay, so. <coughs> then you may understand that Nalaka Biku is only at the time of the Buddha atau okay. okay. Nah, Anda uh, mungkin menganggap pada bahwa mengerti bahwasanya oh ini kisah Nalaka hanya pada zaman Sang tapi kita juga ada kisah yang lain di Sri Lanka. So is the nephew of an era who let in Coranda. Nah, dia adalah monakan laki-laki dari seorang yang sudah tua gitu yang dituakan yang tinggal di desa koranda so there's a very small when he left for Rohana for learning body texts. nah ini kisah seorang biku ya teman-teman nah si biku ini tinggal di wihara di desa Koranda kemudian biku ini pergi ke Rohana untuk belajar teks ataupun uh, teks-teks Budhis. So his mother, the sister of the era, the, the, the Mahathera, asks after her son quite often. Nah, mama, eh, eh, ibu dari uh, tadi ponakan laki-laki ini ya itu ibu ini adalah kakak dari uh, tadi yang dituakan itu maka si kakak ini selalu bertanya tentang putranya jadi sering bertanya tentang putranya dan so the era promised that he would come back to the village to get out with son let me his nephew right out of the wasa oh he left the village Nah, sebab ini pamannya tadi yang dituakan itu karena asik ditanyain oleh adik perempuannya, ibu dari si Biku ini, maka dia berjanji kepada ibunya, si ibunya ini, bahwasanya dia akan membawa putranya kembali ke desa tersebut setelah wasa, sehingga dia pergi meninggalkan desa tersebut. So the told to himself, I have been here for many years. I should know how my mother is. Nasi biku muda ini tadi berpikir ya, dia akan sedang di Rohana nih yang tadi sedang belajar. Dia berpikir, saya sudah telah berada di sini untuk waktu uh, beberapa tahun. Saya sebaiknya mengetahui bagaimana keadaan ibuku. So he left Rohana where he was learning, and the the era his anger also came to Rohana from. His nephew. They met on the way. Nah, karena berpikir ingin mengetahui keadaan ibunya, si biku muda ini uh, memutuskan untuk meninggalkan Rohana tempat dia belajar tadi untuk pulang ya melihat ibunya. Si paman yang tadi sudah berangkat dari desa juga uh, pergi ke Rohana dari desa Koranda tadi ya Koranda Kak untuk melihat ponakannya. Jadi, akhirnya mereka bertemu dalam perjalanan. The elder recommended his to go back and see his mother. Sang Paman menyarankan kepada Biku Muda ini untuk pulang dan melihat ibunya. So, he arrives at Korandaga, his native town. His parents support him, 4 6 kode 46. Nah, Sibiku muda ini airnya tiba di desanya ya, desa kelahirannya. Kemudian orang tuanya itu mensepot, ya, berdana menyopot Sibiku ini. Since he has been very long time far away from family, his parents cannot cannot recognize their son. Karena dia telah meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama, orang tuanya itu tidak mengenali putranya sendiri. So the young Biku did not introduce himself to his parents, although he had to receive the foods from his parents and eat sama toh every day. Nah, si Biku muda ini, walaupun mengetahui itu orang tuanya dan tahu orang tuanya tidak mengenali dia, dia tetap menerima dana makan dari orang tuanya tanpa memperkenalkan dirinya dan juga memberikan dama tak setiap hari. So, living there for 3 months of wasa and saying goodbye in the experience, he left the village, came back to Rohana where he was learning. Si Biku muda ini berdiam selama wasa-wasa 3 -wasa, bulan ya, sama 3 bulan di Desa itu menerima persembahan dari orang tuanya selama itu ya. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi kembali ke Rohana tempat dia belajar. His uncle come back, came back, then they met on the way again. Nah, si pamannya juga sedang dalam perjalanan pulang dan mereka bertemu di perjalanan. Then Yambiku reported all that matters in his village, and also Labs, ways. Uh, how Maka si biku muda ini melaporkan apa yang selama tiga bulan ini ya kepada sang paman bahwasannya juga dia tidak mengenalkan dirinya kepada orang tuanya setelah menjelaskan demikian mereka berpisah dan dia kembali ke tempat tujuan masing-masing so the mother when seeing his brother coming back alone thought that has nah ketika si ibu dari biku muda ini melihat abangnya ya berarti si paman tadi kembali ke desa tanpa putranya dia berpikir bahwasannya anaknya telah meninggal. And the era explained that their son had been living in the village for three months Then they realized although he killed tomato every day he didn't introduce himself as their son. Nah karena si ibu ini berpikir anaknya meninggalkan dia sedih gitu ya maka si paman ini menjelaskan kepadanya bahwasannya itu putranya telah tinggal di sana selama tiga bulan dan kalian sendiri berdana makanan kepada putra anda putra kalian sendiri gitu ya maka uh, si orang tua si ibu ini menyadari bahwasannya Oh putranya tiap hari menerima dana makan dan memberikan damatok tetapi tidak memperkenalkan dirinya so Oke, okay, here we have to understand about economy towards Levantines. Although it is his families, he doesn't talk too much. He does not have too much attachment to the family. When we have this kind of people, we should associate in order that we may have economities. Nah, di sini kita bisa mengerti bagaimana keseimbangan batin terhadap makhluk hidup si Bagaimana si Biku ini yang memiliki keseimbangan batin terhadap makhluk hidup walaupun itu adalah keluarganya tapi dia tidak melekat terlalu tidak terlalu melekat kepada keluarganya maka kita jika ingin memiliki keseimbangan batin mengembangkan keseimbangan batin kita sebaiknya berasosiasi dengan orang-orang seperti ini atau Biku seperti ini so in modern society we don't need Do go here and there too much, right? Phone phone, we can talk to anybody. Jadi di dalam uh, komunitas sosial kita itu tidak perlu pergi ke sini dan ke sana dan bicara dengan banyak orang. So, there are many meditators. They have to contact their family every day, you know. Then there are some meditators. They have to they have to contact their family every week. Somebody, they have every month, something like that, right? So it depends on personality if you don't have too much connections with the family we can have most energy to meditate right. Nah okay. banyak meditator itu uh, yang melekat gitu ya terhadap keluarganya jadi mereka itu harus kontak keluarga itu setiap hari, setiap hari ngelapor gitu ya ada beberapa meditator yang lapor setiap minggu ada yang setiap bulan. Jadi ini semua berbeda-beda tergantung dari uh, personalitasnya, sik, uh, sifatnya gitu ya. Jadi kalau uh, seseorang tidak terlalu melekat dengan keluarganya, maka dan tidak terlalu banyak koneksi ya, telepon-telepon seperti itu, maka dia bisa memiliki energi yang lebih, waktu yang lebih untuk bermeditasi. So in brief, we must have more towards Leventians or non in order to The of equanimities. Jadi secara singkat dirangkum bahwasannya kita sebaiknya tidak uh, untuk memiliki keseimbangan ya, batin, sikap netral baik terhadap benda hidup, maupun, makhluk hidup maupun benda mati, maka kita harus punya sifat netral ya, lebih mengembangkan ini dalam tujuan untuk mengembangkan faktor pencerahan keseimbangan batin so, the last one is tadadimu the inclination for developing the factor of equanimity, which means our mind must incline to develop the of all the time. Nah, faktor kelima, lima, yang kelima ya ini ya, yang mendukung pada faktor pencarian keseimbangan batin adalah tadadimu tata, yang singkat saya baca ya, <laughs> yaitu kecenderungan terhadap pengembangan faktor kes, uh, pencerahan keseimbangan batin. Jadi artinya batin kita sepanjang waktu itu cenderung menuju pada faktor pen, mengembangkan faktor pencerahan keseimbangan batin ini. Okay, this is the last part of watching This the last part of environmental factors. We have already seven, right? Ini adalah faktor terakhir, faktor ketujuh dari faktor pencerahan dalam Bojangga suta. If we overview in every single enlightenment factors, we have our own practice. So sometimes, some of them we have to practice by ourselves. Then there are some methods. It's come from our community. We will have good associations and bad associations that mean we have to associate with the people, we have a voice with some some people. So this is the way we have developed the Enlightenment Fighters. Nah, jika kita me review ya, mengingatkan tadi, uh, maka setiap dari faktor pencerahan maksudnya tujuh ini semua setiap dari faktor pencerahan itu kita dapat melihat ada praktek dari diri kita sendiri jadi harus dipraktikkan oleh diri kita sendiri jadi beberapa metode itu juga harus berasosiasi dengan berhubungan dengan asosiasi di dalam komunitas artinya Asosiasi dengan yang baik ataupun dengan teman-teman yang baik ataupun dengan asosiasi dengan teman atau orang-orang yang tidak baik atau buruk. Nah, jadi di sini adalah selain mempraktekkan diri kita sendiri, kita juga harus mengetahui bagaimana berasosiasi dengan orang yang baik ataupun menghindari beberapa jenis orang yang tidak baik dengan tujuan untuk mengembangkan faktor pencerahan. So. When we are going to develop the enlightenment feathers, we also have to know the two groups. Frequently, I have explained many times in question and answer. So we have two groups according to our mental situations. Nah, jika kita ingin mengembangkan faktor pencerahan, jadi kita harus mengetahui Uh, dua grup ini sudah sering saya jelaskan dalam sesi tanya jawab. Jadi dua grup ini berhubungan dengan kondisi batin, situasi batin atau mental. So sometimes we are too much active or too much energetic. It can also lead us the, the wrong way, the wrong path. In this at the time when we are too active, we have to Developed three of enlightenment fetals. Some, Sometimes we are totally weak, no more energetic or active. At the time we have to develop three of enlightenment fetals. The dua grup ini adalah yang pertama terkadang. Kita itu terlalu aktif, terlalu banyak energi, ya, energetik. Maka, ini bisa membawa kita kepada jalan yang salah. Untuk orang-orang yang terlalu aktif, terlalu energetik, maka bisa mengembangkan tiga faktor pencerahan. Kemudian, ada orang-orang yang sangat lemah, tidak aktif, artinya dia sangat pasif, maka dia juga bisa mengembangkan uh, tiga dari faktor pencerahan di antara tujuh. Oke, okay, namun. Now... When we are lazy or inactive, or our mind, our mind power becomes very weak. At the time we should develop. We reach the enlightenment factor of energy. Then, tamuji sampor the enlightenment factor of investigation. Then piti sampor the enlightenment factor of rapture or joy. Nah, ketika batin kita itu, diri kita ada sangat pasif gitu ya, tidak aktif atau lemah, maka kita mengembangkan, tadi saya sudah mengatakan tiga dari tujuh faktor pencerahan, yaitu yang pertama adalah kita mengembangkan faktor pencerahan dari Uh, usaha atau wirya, jadi dikenal sebagai Wirya sambojangga. Kemudian yang kedua adalah dama wicaya sambojangga yaitu kita mengembangkan faktor pencerahan dari investigasi. Dan yang ketiga adalah piti sambojangga, kita mengembangkan faktor pencerahan dari piti atau kegiuran. So, when we can develop one of the three factors, we can regain our strength. We can become energetic again. Nah, jika kita mengembangkan satu dari tiga faktor pencerahan ini, maka kita bisa mendapatkan kembali semangat kita, kita bisa menjadi energetik. Sometimes we are too much anachetic or too much active. At a time we should develop three enlightenment factors. The adamant factor of passati, tranquility. Thelem factor of samadhi, concentration of Today we have Nah, terkadang sebaliknya tadi ya kita itu terlalu aktif, terlalu energetik maka kita bisa mengembangkan satu di antara tiga faktor pencerahan yaitu yang pertama adalah faktor pencerahan dari pasadi ataupun ketenangan batin ya ketenangan kemudian yang kedua adalah faktor pencerahan dari samadi ataupun konsentrasi dan yang ketiga adalah faktor pencerahan dari keseimbangan batin uh, atau pk ya yang kita bahas hari ini so the mindfulness always needed so have we have developed mindfulness all the time if we have mindfulness we can also balance all these alignment factors we can go straight hmm. go straight towards saidong go straight towards the path we are oh. is right it. Nah, untuk yang faktor pencerahan sati ataupun perhatian penuh, maka selalu dibutuhkan. Jadi baik saat tadi lemah, tidak energetik, ataupun sangat aktif, si sati ini tetap diperlukan. Jadi dia harus dikembangkan, si sati ini harus dikembangkan sepanjang waktu untuk menyimbangkan ke semua faktor pencerahan sehingga kita bisa uh, berjalan dengan cepat ya, dalam jalan yang kita latih. Then okay, now we have already explained how to develop our enlightenment feathers from time to time we can try to use whenever necessary so this is the way to develop our life the way to develop our practice nah ini setelah <laughs> dijelaskan ya saya sudah telah menjelaskan semua faktor pencerahan jadi dari waktu ke waktu kita bisa menggunakan masing-masing dari faktor pencerahan ini untuk dipraktekkan di saat diperlukan ya sesuai kondisi tadi saat aktif atau tidak aktif seperti itu ya jadi ini adalah jalan untuk mengembangkan kehidupan kita ini adalah jalan untuk mengembangkan latihan kita so may all to the Buddha, and as a result We all to realize and in the final cessation. Sadu, sadu, sadu. Nah, saya mau menutup merangkum dan Tok hari ini dengan mengharapkan semoga kita semua bisa uh, mempelajari mempraktekkan ajaran Sang Buddha sampai kita bisa merealisasi akhir dari penderitaan yaitu uh, pemberhentian total kepadaman total atau nibbana. Sadu, sadu, sadu. Uh, okay okay now quran a right yes i don't think you don't. Sadu, sadu, sadu. thank you for the saya anomodami my name is jeffrey i will guide the q and a session okay Sahabat dama silakan bertanya langsung via Zoom dengan klik face hand atau melalui kolom chat. Um, ini ada satu pertanyaan dari pertanyaan pertama adalah dari Saudari Nana Damiko. Um, the question is Sayadaw Wandami saya dau, Suki Hotu, good evening. Please uh, dau uh, provide an advice about what that what what are the types of upa that need to be practiced and developed in daily life facing the the eight worldly conditions um mm -hmm. jadi ini pertanyaannya autanse saya tahu ini pertanyaannya adalah apakah tipe-tipe upa yang harus dipraktekkan dan dikembangkan di kehidupan sehari-hari untuk menghadapi delapan kondisi duniawi okay so when we have this kind of situation we should have a talengupeka in Bali. Talengupeka means the sixth factor of equanimity. So that means we have six senses, sense, right? I.e. a nose tongue, body. What about then we see, we hear, smell, taste, touch, or feel in the mind? the Desirable or undesirable, we must have equanimity, physical talengupeka. Okay, going to try this part first. Yes, you know, I'll oh, challenge you know. it, I'm, I'm sorry. I'm going Challenge. go back on challenge. Okay, C-H-A. Okay, C-H-A. Uh, L dot. Huh? L with the dots. L with the dots. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Are there A, mm -hmm. N, N with the dots on the top? Mm. Challenge. And tell them how do Calinggu, Calinggu, um, hmm. Calinggu PKH, oh, saya mm -hmm. heard saya sorry, jalan, Calinggu PKH gitu ya. Nah, jadi ketika berhubungan dengan situasi tadi delapan situasi dunia ya, maka eh, kita bisa menggunakan tadinya Calinggu PKH dalam bahasa palenya itu yang artinya enam PKH dari kes lipat kesimbangan batin dari kesimbangan batin jadi kita ada enam landasan jadi kita punya mata telinga hidung lidah dan tubuh serta landasan batin maka kita ketika kita melihat mendengar mencium <tuh> merasakan kemudian apa ya rasa makanan ya kemudian sentuhan juga juga merasakan dari batin <tuh> maka kita harus mengerti uh, tentang keseimbangan batin yang disebut sebagai calon PK ini Okay, now I have to introduce how the arhats have this challenge become. Okay. When arhats, mm -hmm. when arhats Arhat see something desirable, some things, desirable and Levitians, for example, they can change their perceptions as undesirable, by criticism or suva. Okay? okay. <laughs> Nah tadi saya kurang sedikit ya. Jadi berhubungan dengan tadi semua yang kita lihat objek-objek itu dari lima indera beserta batin, baik itu objek yang disukai ataupun tidak disukai, maka kita bisa mengembangkan si calang PK ini. Nah saya doa menjelaskan bagaimana arahat mempraktekkan calang PK ini. Nah ketika seorang arahat melihat uh, Objek-objek yang disukai ya, yang diinginkan, dia dapat mengubah persepsinya terhadap objek itu menjadi objek-objek yang tidak disukai dengan perundungan asuba. So, when they see the and living things, they can practice four elements on it. They can change the perceptions. So that's why although they have the zaniva objects, when seeing something have of Maka ketika para arahat melihat misalnya objek-objek yang tidak disukai, baik itu misalnya benda mati gitu ya, maka dia bisa melihatnya sebagai empat elemen. Dan dia akan mengubah persepsinya. Jadi walaupun dia bertemu, mereka bertemu dengan objek-objek yang mereka sukai, tapi mereka tidak melekat kepadanya, kepada benda-benda tersebut. Ini adalah kekuatan dari batin. Okay, the main thing is when whatever we see, we hear, we smell, taste, or touch anything, it will change the perceptions. as understandable and the as desirable, then we can be free from support life, like as we say, take water conditions. Although we have a water conditions that all the water conditions cannot just start up too much. Nah, jadi hal utama di sini adalah apapun yang kita lihat kita dengar, kita cium, kita makan, kita rasakan, dan sentuhan apapun itu Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan Kita bisa mengubahnya Jadi kalau objek yang kita inginkan, yang kita sukai Kita bisa mengubahnya menjadi objek yang tidak kita inginkan Dengan perenungan tadi, sebaliknya juga ya Kalau objek yang tidak menyenangkan Bisa kita ubah persepsinya menjadi objek yang menyenangkan Atau objek yang diinginkan Sehingga kita bisa terbebas dari Penderitaan ketika berhubungan atau bersentuhan ya mengalami salah satu dari delapan kondisi duniawi sehingga kon 8 kondisi duniawi ini tidak akan mengganggu kita terlalu banyak. Oke, ada yang next question. Uh, the next question is uh, saya tahu is also from Miss um, Nana Damiko. Uh, the question is, uh, this is my experience. Where and when would I know uh, that there are Buddhist teachings that are not guided by the Tipitaka? Uh, what kind of upaka should I practice, or uh, how to overcome my mind? Mm -hmm. The translation um, ini terjemahannya. Uh, ini pengalaman pribadi saya dimana ketika saya tahu ada ajaran-ajaran Buddhis yang tidak berdasarkan tipi taka apakah tipe tipe upk yang harus saya praktekkan atau bagaimanakah saya bisa mengatasi gejolak batin saya mm -hmm. actually okay all is not guided by the in Tipitaka, but some of them are useful for example right this food you are for your daily life not very helpful for your practice it will be okay not really big problem but the problem is sometimes of the i teacher. it will be big problem so okay here you didn't talk about people right you said talk about dharma so that means if you have to read this kind of books you must have the perceptions of like a, taking beneficial things so i would Reach everything, but I will take only beneficial things. Right? You have. You must have this kind of perception. In this case, we cannot say overcome. If we say overcome, so it's possibility because we have 10 types of overcome, right? So I think this is similar to undesignable objects. If we say, if we know there's a round region, this is also similar to tangible overcome, right? Understandable objects. Okay. try this. part this one first. Chalangu PK just the same. Ya, iya, iya, iya, similar, right? Hmm. Nah, sebenarnya walaupun ajaran ini tidak misalnya ya ketika dengar atau baca suatu ajaran yang tidak diajarkan di dalam tipi Tetapi beberapa ajaran itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Maka jika dia tidak terlalu membahayakan, tidak membahayakan Maka itu tidak terlalu masalah Artinya Anda bisa mengambil hal-hal yang bagus dan bermanfaat saja Nah jadi sekarang kita tidak membicarakan tentang orangnya tetapi tentang ajarannya jadi jika ini berhubungan ini berhubungan dengan dhamma jadi ketika anda membaca atau mendengar sesuatu yang anda rasa tidak sesuai maka anda bisa mengembangkan persepsi untuk mengambil apa saja yang bermanfaat dari buku tersebut atau apa yang anda dengar jadi anda tidak perlu menjadi tidak nyaman atau apa anda berusaha setelah membaca semua anda ambil saja poin-poin yang bermanfaat Nah, jadi ini tidak dikatakan sebagai UPK kata saya ya, tapi Anda bisa juga menghubungkannya dengan calanggu UPK yang tadi saya jelaskan. Artinya ketika membaca sesuatu yang tidak sesuai itu kan objek yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan. Anda bisa mengubah persepsi Anda. Oke, okay, one is actually even living beings, right? Some some of the people come and talk to you many many beings, not from They may talk about their own experience or many different things. If somebody asks you, or maybe I'd talk to you too much, without knowing, real Buddha's teaching, in this case, we should have only one thing. There's a Kama you know, there's a Uba Brahma Wihara. Among the sublime pipeline, we have equanimity, right? We a Kama -saka. yes here's our own Kama. We have understand like this, or we may have maybe, let, let me, the compaction towards them, karuna. Okay, if we summarize, if, like, uh, information is just reading the books, right, then know, you must have talent but when you have to see or meet the people, you must have two, Brahmawiya-Rupeka, that means one of the four sublime binding, then we also have karuna. Nah, berhubungan dengan makhluk hidup tadi kan ceritanya, misalnya kalau buku ya baca buku damai, jadi hanya ambil poin-poin yang bermanfaat saja, seperti yang tadi dijelaskan kemudian. Kalau dengan makhluk itu, bagaimana berhubungan dengan bertemu dengan orang yang, misalnya, bicara terlalu banyak? Jadi, ketemu orang yang ngomong panjang lebar yang tidak berhubungan dengan tipitaka, atau dia sedang membicarakan tentang pengalamannya panjang lebar yang tidak berhubungan dengan tipitaka atau dengan dama. Nah, atau tidak berhubungan dengan ajaran sang Buddha, satu hal penting yang Anda harus praktekkan di sini adalah memiliki pemahaman tentang kama, saka, ataupun... Oh, ini semua makhluk itu hidup ataupun uh, bergantung kepada kamanya sendiri. Jadi ya dia bergantung kepada kamanya sendiri. Kemudian Anda juga bisa mengembangkan Brahma Wihara, ataupun empat kediaman buhur. Atau Anda juga bisa mengembangkan uh, karuna atau welas asi terhadap orang tersebut. Jadi di summary dirangkum. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan informasi dari buku ya ini diringkas kembali oleh, oleh, oleh saya dan Nah, bacaan gitu ya, oh ini enggak sesuai dengan dama nih. Maka Anda bisa mengembangkan calang UPK tadi. gitu ya Kemudian, jika Anda bertemu dengan orang-orang yang Anda rasa ketika dia jelaskan itu hal-hal yang tidak sesuai dama maka Anda bisa mengembangkan dua hal. Yang pertama adalah Brahma, Wihara, UPK, jadi eh, empat kediaman Luhur dan eh, juga mengembangkan Karuna. Jadi ini akan baik untuk eh, menjaga Anda. Okay, next question. Uh, next question is also from uh, Nana Damiko. Uh, the question is, is it the same or not Sati in Bojangga Sutta uh, with Sati in Sobana Sadarana? And the translation mm -hmm. for this question, Apakah uh, Sati di Bojangga itu sama dengan Sati di Sobana Sadarana? Okay according to me already they are the same sure okay okay shadow menjawab dengan singkat be menurut kebenaran hakiki mereka sama all right any question from <laughs> same person yang lain tidak ada yang tanya ya, yang ada yang resen ya please continue brother next question okay The next question is also from uh, Mr. Danadamiko. Uh, the question is, what is the term active awareness and passive awareness, please? Then the meditation monk said to me, if I don't miss here and remember, it's passive awareness that needs to be cultivated and developed. Is such a term found in the polytext? Uh, terjemahan dari pertanyaan ini. Apakah definisi dari kesadaran aktif dan kesadaran pasif? Kemudian bikhu di sesi meditasi mengatakan kepada saya, jika saya tidak salah dengar atau ingat, kesadaran pasif itulah yang harus dikembangkan. Apakah teori ini bisa ditemukan di teks Pali? Maybe will, we're going to best right? You may have known the and City, two different terms. I think he may refer to this one. Sometimes we may remember good things, like for example, doing wholesome things, regulation of Buddha's quality, or I call, Sama Sati. If we talk about Mita Sati, I mean we may remember many many bad things, right? We have done, we have accumulated many many bad things in the past. Just remember all these things, it can be Mita Sati. So anyway, we don't have either or basis. We just have Sama and Mita Sati, right? Oke okay. okay. ah, teman-teman tadi saya kurang bilang ya yang di empat Brahma Bihara itu yang UPK nya yang Oke okay, lanjut pertanyaan keempat ini jadi berhubungan dengan hal ini saya si menjelaskan ini bukan berhubungan dengan apa tadi ini kesadaran aktif dan kesadaran pasif tetapi dari lebih kepada mica sati dan sama sati jadi terkadang Ketika kita e, memikirkan, melakukan banyak kusalah, kebajikan, maka ketika kita merenungkannya, misalnya perenungan terhadap kualitas sang Buddha, maka ini disebut sebagai sama sati, perhatian yang benar. Kemudian sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal e, buruk, atau aku salah di masa lampau, dan kita memikirkannya, mengingatnya, maka ini adalah micah sati, ataupun perhatian yang salah. Jadi, bukan Uh, kesadaran aktif ataupun kesadaran pasif tapi sama sati dan mica sati perhatian yang benar dan perhatian yang salah my uh, brother maybe can uh, give the chance to the CRD the question because uh, it is for question already oh yeah um, the so the chat question That, that's one question from the chat saya Dao. Okay. Um, the question is from uh, saya Lee mm -hmm. Um, que question is wandami bante, may bante explain in more detail about Janu PK atau Tatra Majatata. Anu uh, Terjemahan mm -hmm. dari pertanyaan ini adalah uh, wandami bante. May uh, apakah bante bisa menjelaskan dengan lebih detail uh, tentang janupekha atau tatrama jataata. Anu modami paham? Oke, okay. for about janupekha. So in brief, in every single jana we have tatrama jataata, right? So tatrama jatakan so same with any kind of jana. In the that jana we have janupekha towards nah berhubungan dengan hal ini Secara singkat, semua jana itu mempunyai Tatra Majatata. Jadi, Tatra Majatata ini berasosiasi dengan semua jana. Contohnya, di jana ketiga ada disebut sebagai jana UPK. Jadi, ini adalah kesimbangan batin terhadap semua objek, baik kebahagiaan ataupun objek eh, perasaan lainnya. So again. Okay. When we are going to talk about the jhana upaka, there can be two different parts. In the fourth jhana, we call parisuddhupaka. That one is upaka feeling. It can feeling. So our feeling must not be happy. Neither happy nor unhappy. This is called jhana. So this also all called parisuddhupaka in fourth jhana. But in the third jhana, we call jhana That's itara me chera Equality towards like okay, happiness, equality towards jhana, equality towards the calmness or everything, right? This is called jhanu jhanu So if we summarize, the ubhukha in the third jhana is jhanu bhava. That means that data in fourth jhana is parisuddhupi bhava. This is the ubhukha feeling. You can imagine feeling. These two will be different. Okay. Jadi sekali lagi ketika membicarakan tentang janu PK itu ada dua bagian yang berbeda. Ya, kalau berhubungan dengan jana keempat maka ini disebut sebagai palisudi palisudi PK. Isit saya toh? Ya palisudi PK. PK. ini adalah keseimbangan batin terhadap perasaan. Jadi, perasaan yang terbebas dari rasa bahagia ataupun rasa tidak bahagia nah berhubungan dengan jana ketiga maka ini merujuk kepada tatra majatata yaitu keseimbangan batin terhadap perasaan bahagia jana kemudian kedamaian dan sebagainya nah untuk jana ketiga ini itu disebut sebagai janu pk jadi dia memang merujuk kepada tatra majatata jadi disingkat lagi, disummary lagi ya, diringkas. Bahwasannya untuk jana ketiga disebut sebagai janu PK. jadi merujuk kepada tatanan majatata, Sedangkan untuk jana keempat ini disebut pali sudu PK ataupun kesimbangan batin terhadap perasaan. Jadi dua hal yang okay. berbeda. Oke no, Oke. Next. Um, next question is from uh, Johan and Aling. Uh, one second. For the question is, uh, Wandami Sayedau, may Sayedau please explain further about Micasati. What is the paramatadharma of Micasati? Thank you very much tahu mm -hmm. uh, Terjemahan dari pertanyaan ini adalah. Uh, pertanyaan dari Ko Johan dan uh, Saudari so, so Aling. Uh, Wandami, saya Dao. Apakah saya Dao bisa tolong menjelaskan lebih lanjut tentang Micasati? Apakah itu para Dharma dari Micasati? Terima kasih banyak, saya Dao. Oke, okay. oke. Okay, so Micasati is a, it will be Oke, okay, we should, If we if we remember something wrong. Right. This that means, for example, when we remember many many bad things, we can also say there is a mutual of Then again, we also have to know one thing about remotes or regrets. If we if we remember many things bad, we have regrets, right? remotes. That's why we have to consider that one as regrets or remotes. This is the one thing. And sometimes, like um. The, we got like a perception, the perception that associated with a wholesome mind. This is also called mental right? Okay, so it can be one of the two. Mostly it can be like a wholesome perception. It also can be like a request. Google chat, two of them, right? It depends on the situation. Okay, next one. Okay, translate. Okay. Okay, see that. Nah. Tadi penjelasan lebih lanjut tentang mica ya. Nah, kalau kita mengingat tentang hal-hal buruk yang telah kita lakukan, maka ini disebut sebagai mica sati. Jadi ketika kita ingat itu kan jadi oh saya melakukan hal buruk ini ini adalah penyesalan. Jadi muncul rasa penyesalan. Nah ini dapat disebut sebagai mica sati. Terkadang tetapi terkadang kita juga mempunyai persepsi yang aku salah, yang tidak bajik. Nah, ini persepsi dengan, yaitu tadi dikatakan persepsi yang aku salah adalah persepsi yang berasosiasi dengan batin yang aku salah, batin yang tidak bajik. Ini juga disebut termasuk dalam micah sati. Jadi kalau kita berbicara tentang micah sati, itu bisa satu di antara dua ini. Yang pertama tadi adalah yang mengingat hal-hal yang buruk dan kita menyesal. Nah itu uh, kukuca disebut sebagai kukuca yang kedua tadi adalah yang berasosiasi dengan persepsi yang aku salah. Jadi kebanyakan kita itu lebih uh, merujuk, ke uh, sering ya, itu punya persepsi yang aku salah. Selain tadi menyesal. Jadi dua hal ini. Oke, okay, next one. Uh, next one, we going to continue with the fifth question from uh, Miss Nana Damiko, mm -hmm. uh, and the question is, is it possible and permitted to hold a meditation retreat in a hotel? What prohibitions uh, and how do not do not violate the Pinayaro? Um Oke, okay. pertanyaan dari pertanyaan ini dari saudari Nana Damiko. Apakah memungkinkan dan diperbolehkan untuk mengadakan retret meditasi di dalam hotel? Apakah ada kondisi dan provisi yang harus dijalankan untuk tidak melanggar peraturan Vinaya? Give me pose the hotel is big enough the, the more promise for bhikkhu, you know, if the bhikkhu have to live under the same roof and inside the same wall with a the lady then this is According to India, this is not really very good. So, people may have coated or separated Belgian. So, for example, people who may have spread the Belgian, then all other ladies and laymen are spread Belgian. It will be okay. It doesn't matter. So, it depends on the construction also, right? For example, sometimes the Belgian in the Belgian, the staircase is outside the Belgian. For example. I, right? in this case, it will be exception, the difference. One of this one. Different floor right different floor, different staircase, But all the other stack are outside the building in this case, it will be okay. If mostly now if we have like a lift or elevator right in the hotel, And in this case we're going to say exception, then we can be have particular offense if we lift under the same roof or inside the same wall, because that was the lady. Oke okay. nah berhubungan dengan ini kita lihat dulu konstruksi bangunannya ya jadi bisa saja melakukan retret meditation retret itu di dalam suatu hotel tapi kita lihat dulu bagaimana cottage ataupun hotelnya tersebut apakah cukup besar jadi ini lebih merujuk kepada Biku ya kalau umat nggak masalah di dalam hotel nah si Biku itu kalau dia harus tinggal di satu atap yang sama ataupun di satu bangunan yang sama, maka itu tidak baik karena akan menjadi pelanggaran winaya bagi seorang biku. Jadi akan lebih baik jika bikunya tinggal di bangunan yang terpisah dari perumah tangga ataupun wanita. Kemudian itu akan uh, oke, okay, tidak masalah. Jadi... Bangunannya juga ya itu kita perhatikan. Jadi ada beberapa bangunan itu yang tangganya itu di luar. Jadi kalau kita pergi ke ada resort atau apa itu lantai satu ke lantai dua itu dia tidak terhubung di dalam satu bangunan. Jadi misalnya ini kamar-kamar-kamar-kamar, oke lantai dua kamar-kamar-kamar-kamar, tetapi tangganya itu bukan masuk dari dalam kamarnya tapi tangganya di luar, di luar kamar-kamar ini. Jadi dari kamar-kamar kuti, kamar, -kamar ya kan, lah ya, bukan kuti, ya, karena di hotel nih, kotes atau apa, dari kamarnya itu nggak bisa tembus ke tangga. Dia harus keluar lagi, naik tangga baru ke atas. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Artinya di atas kalau ada umat itu nggak masalah. Nah, tetapi kalau misalnya, yang ada lift ataupun elevator yang di dalam satu ruangan satu building satu bangunan tangganya itu di dalam jadi bikunya itu tinggal satu atap terus di dalam satu bangunan yang bangunan yang sama dengan umat yang wanita ya pokoknya wanita lah ya maka itu tidak tidak baik ya itu akan menjadi pelanggaran pacitya bagi seorang biku jadi lebih ke konstruksi bangunannya kalau dia tidak terkoneksi Terus, antara satu lantai ke lantai yang berikutnya, maka itu tidak masalah. Jadi, kita harus lihat kondisi bangunan. Oke, okay, next. Um, the next question is from uh, Johan Effendi. Uh, the question is, Wandami saya does the seven factor of enlightenment need to be learned individually in sequential order, starting from sati Samba?" Sambuljango, Wicaya, Wiria, Piti, Pasadi, Samadi, and then Upeka. Um, so the, uh, my understanding with this question is that with Sati, um, we can develop Wicaya, and then with Wicaya, uh, Wiria will be developed. With Wiria, Piti will be developed. P P uh, with Piti, and then Pasadi will also grow. And then with pasadi samadi can grow. And then uh, lastly with samadi then upeka will foster. Um, terjemahan dari pertanyaan uh, saudara Johan Effendi Wanami saya tahu apakah tujuh faktor pencerahan harus dipelajari satu persatu secara berurutan dimulai dari sati sambojango nama wicaya wiria piti pasadi uh, Sam, di hmm. lalu upk dan apakah bisa diartikan dengan sati sehingga kita bisa mengembangkan damawicaya dan dengan mempunyai damawicaya timbul wirya dan dengan adanya wirya sehingga menimbulkan piti dan dengan muncul piti maka timbul pasadi dan dengan ketenangan atau pasadi maka samadi berkembang dan dengan samadi maka upk pun akan berkembang. Oke okay, so we have many different types of order according to your questions this is a misunderstanding because you think there is the order of horizon you know if my phone arises, city arises, the multi arrives like right? like this so that means this is the order of horizon actually that one is not the order right this is the order of teaching the order test teach This in this order. One more thing here, we have to know three different things here in okay, according to the questions. The aura of practice, the aura of teaching, the aura of horizon, three different things. The Bajama Soda is only the aura of teaching, not the aura of practicing, also not the aura of arising So, Now, in every single enlightenment factors, they have different proselytic causes. In reality, in the very beginning of teaching, I have already explained the proselytic causes of every single enlightenment factors. For example, city. The proselytic causes of city is four foundations of mindfulness. Now we can also say, the strong and firm awareness, we can say it like this. That is why this is not the aura of horizon, also not the order of practice, it's the order of teacher? This one, don't get confused in this case, okay? Then again, this one. Transitional. This is our job, yeah? Nah. Ada berbagai jenis urutan, ya. Jadi merujuk kepada pertanyaan ini, Siadau e, mengatakan mungkin anda punya sedikit salah pemahaman tentang ini. Jadi tadi kan karena misalnya sati baru muncul dharma wicaya, ada dharma wicaya baru muncul dan seterusnya seperti itu ya. Nah ini untuk sat, apa ya? jangga itu tidak demikian. Berhubungan dengan dia sisa Sambal Jangga ini berhubungan dengan urutan dari pengajaran. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan ini, beliau mengurutkannya dari Sati, Dharma dan seterusnya. Nah, ini hanyalah urutan pengajaran dari Sang Buddha, pembabaran dari Sang Buddha. Tetapi bukan urutan dari uh, praktek ataupun urutan dari kemunculannya. Jadi hanya urutan dari Sang Buddha, pembabaran oleh Sang Buddha. Kemudian, Syedol mengatakan ketika dalam semua faktor pencerahan, Syedol telah menjelaskan setiap faktor pencerahan itu mempunyai sebab terdekatnya masing-masing. Jadi, dalam pembabaran awal dari faktor pencerahan di awal-awal, Syedol sudah menjelaskan setiap sebab terdekat, pada masing-masing faktor pencerahan. Contohnya sati, maka sebab terdekat dari sati adalah empat landasan perhatian penuh. Nah, jadi ini merujuk kepada kesadaran perhatian penuh yang kuat dan kokoh. Nah, jadi di sini tidak berhubungan dengan uh, urutan kemunculan ataupun urutan praktek ya, tetapi ini hanya yang di sata sambojaga ini sati damawicaya dan seterusnya itu hanyalah urutan ketika sangka membabarkannya. Jadi jangan bingung untuk hal ini. Pertanyaan selanjutnya. Uh, the next question is from Sayale uh, Damawirati. Uh, the question mm -hmm. is uh, Sayedao, so, towandami bante. UPK feeling don't always associate with kusala mind. How can a beginner differentiate UPK feeling in a kusala with tranquil kusala mind? Terjemahan dari pertanyaan dari Sayale Damabirati. Birati, Wandami Bante, perasaan UPK tidak selalu berasosiasi dengan pikiran kusala. Bagaimanakah seorang pemula bisa membedakan perasaan UPK di dalam a kusala dengan pikiran kusala yang tenang? mm-hmm actually okay so sometimes for example like a doubt when we have doubt, we have equanimity right natural equanimity we're gonna be happy right because we have equanimity most of the time similarly we have a restlessness there will be equanimity so sometimes although we have greed but not that much strong attachment then we guys have upaka so for about tranquility it will be totally different so when we are going to talk about tranquility right you may know the tranquility is like a know, tranquility is like opacity right Tranquility this So when we talk, when we can tranquilize our mind, this is the opposite of restlessness. Mind become very quiet, no more disturbance, it will be different. In the sense of, there's some disturbance, attachments can be just stops, right? For example, the delusions, restlessness, or doubt can disturb your mind. For our tranquility, no more disturbance, it can Overcome all or disturbance, another thing is. It also like a uh, calm down all the associated mental factors. Peacefulness, we get a peacefulness, coolness in the mind, what about our whole son, it cannot be it cannot be cool or calming down, no more peacefulness, these two will be different okay. Ah. Uh. <clears throat> Saya langsung mengambil contoh ya, jadi perbedaan UPK yang batin aku salah dan yang aku salah Kalau berhubungan dengan yang aku salah, misalnya terkadang batin kita itu ragu-ragu Maka saat itu bisa batin kita UPK, jadi tidak bahagia gitu ya Nah ini, jadi kebanyakan waktu kalau kita ragu-ragu itu kebanyakan UPK Atau ketika batin kita itu gelisah, ya, gelisah juga bisa eh, ini UPK atau ketika muncul rasa tamak, ya ketika tamak, muncul ketamakan, tetapi tidak terlalu melekat, ini juga bisa muncul dengan berasosiasi dengan UPK. Nah, bagaimana dengan sisi kusala? Misalnya ketenangan ketenangan batin. Nah, ini adalah hal yang totally, secara total berbeda dengan yang aku salah. Jadi, kalau dikatakan ketenangan batin, tentunya tadi berujuk kepada Pasadi. Ini adalah kondisi batin yang tenang. Ini bertolak belakang dengan kegelisahan batin tadi ya. Kalau kegelisahan kan juga ada OPK-nya tadi ya. Jadi, ketika batin tenang, batinnya itu sangat tenang dan tidak terganggu oleh hal-hal lainnya. Ini adalah dua perbedaan yang sangat besar. Jadi kalau tadi aku salah, batin itu terganggu. Jadi kalau ragu, gelisah, ada muncul loba ya ketamakan, batin itu terganggu. Kalau katakan katakan melekat itu bisa mengganggu batin. Ataupun misalnya moha ya delusi tadi, ataupun kegelisahan batin keraguan-raguan itu sifatnya mengganggu batin. Tetapi ketika muncul ketenangan batin itu dia tidak mengganggu maka. Bahkan ketenangan batin itu mengatasi semua gangguan, semua masalah. Jadi batinnya itu menjadi tenang dan juga dia menenangkan. ya Menenangkan semua faktor-faktor mental yang bersekutu dengannya. Jadi ini menyebabkan rasa damai, kedamaian di dalam batin. Tetapi sebaliknya ketika aku salah, maka tidak ada kedamaian. Batin itu terganggu. Maka kita bisa membedakan dengan sangat jelas. Oke. Okay. The so there's one question, Sayadaw, from Sayale uh, Dhammabirati. The mm -hmm. uh, question is, Wanami Bante, a question from beginner practitioner. Mm -hmm. What is the uh, Is it Loba Main or Dosa or Moha? Anu Mohami? Oh, boring, boring, boring, boring, say the board. A boring i see boring boring boring, a boring mm -hmm. yeah laziness right it laziness right yeah uh, laziness, right? <laughs> can i translate the question oh yeah. okay okay okay uh. terjemahan dari thank you terjemahan dari pertanyaan ini wandami bante pertanyaan dari meditator pemula apakah itu Uh, kebosanan apakah itu adalah pikiran dari uh, loba atau dosa atau moha Anumodami so if laziness you know China media you know the one sloth and topo China media mostly we talk about laziness is more China media be careful the one right very short answer easy nah kalau dikatakan Posan itu sama dengan kemalasan, jadi itu dikenal sebagai Tina dan eh, Tina Mida ya, Tina dan Mida, Tina Mida, kemalasan dan kelambanan Jadi sangat singkat jawabannya. Oke. Okay. nah huh? Is it loba main or dosa or moha huh? siapa? No, no. if we say Tina Mida, you know, Tina Mida, can someone say what loba do, loba and then dosa? Mm -hmm. Right nah jadi pertanyaan lanjutannya si kebosanan tadi itu berhubungan apakah itu batin yang loba atau dosa atau moha jadi karena bosan itu merujuk sama dengan tinamida. Jadi tinamida itu kan sa sangkarika. Jadi itu uh, berasosiasi dengan batin yang loba dan dosa, tapi tidak dengan moha yang ada sa sangkarikanya ya. Oke, okay. another question. Um, Saya so I this is all of the question from from the chat today. Um, I would also like to uh, check with uh, the Zoom audience if anyone has any more question. Mm -hmm. um, so, uh, jika ada pertanyaan buat um, hari ini, tolong uh, pakai tombol raise hand atau uh, tulis pertanyaan di chat uh looks um, like there is a sister nana d'amico still want to ask um uh, go, go ahead uh sis nana d'amico maybe can uh, directly need to type sister Da nana d'amico oh, the question in the chat brother jeffrey oh oh, looks like there's a one, one question yeah so the question mm -hmm. is signed up from uh sister d'amico uh mm -hmm. please there, Uh, advice on what is upeka indria. Okay. Mm -hmm. Upeka indria is also economics feeling right? So we must have economy towards. Okay. So here <clears throat> it will be also when we talk about your economics field, also economy towards the objects, economy towards happiness, or in this call. Upakara in India. For example, when we are meditating, sometimes we are too so much happy. If we are happy too much, then it can be disturbance right? This is also called. If we don't have interested in, any interest in happiness, this is also called upakara. Another thing is it, unhappiness or laziness. So let me, our mind must not go that kind of direction also. So it must be between like a good experience and bad experience, right? This is called. Kebah, kami abah main wayang follow good experience atau bad experience, then we can balance well, we can practice better. Itu kau ubekin ria, oke? Okay? Nah uh, tadi pertanyaannya mohon saya udah jelaskan apakah ubekin ria gitu ya? Di sini ubekin ria itu berhubungan dengan perasaan netral. Jadi Uh, perasaan netral terhadap objek-objek ataupun kebahagiaan dan se semua hal ya baik yang baik yang ataupun yang buruk gitu contohnya ketika bermeditasi ketika seseorang uh, bermeditasi dan terlalu bahagia itu juga bisa mengganggu meditasinya maka dia perlu upekindria ini artinya dia tidak terlalu tertarik dengan kebahagiaan dalam meditasi kemudian sebaliknya dalam hal kemalasan nah batin juga tidak cenderung untuk menjadi malas. Nah, ini juga Upekindria. Jadi, baik pengalaman yang baik atau yang buruk, tadi yang baik itu kalau meditasi ya bahagia. Jadi kita batinnya tidak terlalu bahagia, maka itu UPK ataupun tadi hal yang buruk kalau malas gitu batinnya tidak cenderung menjadi malas. Jadi, batin tidak mengikutinya, tidak mengikuti rasa bahagia ataupun malas ataupun yang uh, semua hal ya perasaan sehingga batin bisa menyeimbangkan dengan baik dan bisa bermeditasi dengan baik. Inilah yang disebut sebagai IPEC Hindria. Ayo semua ada pertanyaan lagi buat saya, Dawg. thing the most yeah no more question yes last question for the day um so sah sahabat dama demikianlah akhir dari sesi tanya jawab terima kasih atas partisipasi terima kasih atas partisipasinya pada Erik silakan satu satu thank you Sahabat damai berbahagia, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerudahan hati. Mari kita memohon maaf kepada saya, Dow, atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Saya, Dow, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, May sincerely, humbly, and respectfully ask for daus forgiveness. Sadu, sadu, sadu. Sabah Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Sayadaw Kowida. Mari kita semua bersikap anjali. Sado, we would like to invite Sado to please guide us for sharing merits and aspirations recitations and we will follow while muted. Sado, Sado, Sado. Thank you, Sado. Itta wada ja ammihi Sambadam bhunya sambadam Sabe dewa numodandu Sabe buddha numodandu Sabai sada numo dandu, sabai samba disitia, -ya. idamai e nyadi nam ho du, sukita hondu nyade yo, idamai sukita Idam me punyang asawe kaya wahang ho du, idam me sa mama punya bagam saba te sabe me samam punya bagam labandu. Sādhu-sādhu-sādhu Bhūdhā-sāsānam-ji-ram-di-thādhu Bhūdhā-sāsānam-ji-ram-di-thādhu Bhūdhā-sāsānam-ji-ram-di-thādhu Sādhu-sādhu-sādhu Thank you for the Dhamma-thok-sayatro Anumotami. May our merits of keeping the precepts, listening to the Dhamma, and sharing of merits be strong supporting conditions for our attainment of Nibbana. Satu, Satu, Satu. Sayadaw, the Dhamma talk today has ended. If Sayadaw would like to rest, Sayadaw is welcome to leave the meeting. Thank you, Sayadaw. No Thank, more time. You, Sayadaw. Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Sayadaw. Dhamma. Kami mengundang untuk mengikuti kembali Dhamma, Desa, dhamma Desana minggu depan bersama Biko Nyana Dasana Mahatera dalam sesi khusus tanya-jawab atau question and answer Q&A. Pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, pukul 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung dalam Dhamma Tong. ini. Dengan segala kerendahan hati, kami, panitia, menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama Dhammatop ini berlangsung. Sampai jumpa di kebajikan berikutnya. Suki Hontu, namo budaya.